Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggahan pertama para sahabat ya ada keterangan langsung dari Bu Paul nih Dari polisi Leslar mengenai tentunya masalah Bang Adlin bersama wartawan para sahabat ya kita lihat di IGS pribadinya Bu Paul tentunya mengunggah sebuah postingan video pendek Bang Adlin bersama wartawan yang sedang cekcok nih para sahabat ya di sini sebuah keterangan langsung dituliskan oleh polisi Lesnar Yang tentunya polisi Lesnar pahami dari kejadian tersebut itu Menurut yang sudah diwawancarai Ada kejadian dorong-dorongan ingin mendapatkan hasil sebuah gambar DDLS dikejuran Namun Bang Adlin sigap untuk melindungi Dan video tersebut ada cekcok Nah, di dalam video itu sang wartawan ngomong sambil mepet badan ke arah Bang Adlin Sehingga Bang Adlin mendorong dengan maksud jangan mepet-mepet kali ya Nah, dengan kejadian ini semoga segera selesai Entah mana yang salah atau benar semoga dapat berdamai Karena situasi itu juga sedang sama-sama kelelahan Sehingga dapat menimbulkan percikan-percikan emosi inilah keterangan tentunya dari polisi leslar sahabat yang mengenai video yang lagi viral Bang Adlin tentunya bersama wartawan persahabat ya mudah-mudahan saja untuk masalah ini bisa selesai dan tentunya bisa berdamai persahabat ya kita tunjukkan ketentraman dan kedamaian luar biasa mudah-mudahan dukungan kita support kita dan doa kita kepada keluarga Leslar tentunya bisa menjadikan bahwa keluarga Leslar adalah keluarga yang sangat terang ya, doakan yang terbaik mudah-mudahan masalah ini bisa secepatnya terselesaikan kita lihat juga persahabat ya sebelumnya yang mana tentunya Bang Adin juga mengunggah sebuah postingan di sini tentunya mengunggah sebuah kalimat Captain juga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya dalam bekerja itulah kata atau kalimat yang dituliskan oleh Bang Adlin di akun Instagram pribadinya ya. Tentunya Bang Adlin hanya tentunya melaksanakan tugasnya saja untuk menjaga dari Lesti yang tentunya sudah ditugaskan oleh Rizky Bilar, sahabat ya. Doa yang terbaik mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan keberkahan terus untuk keluarga Elasti dan Rizki Bilar. Dan selanjutnya para sahabat, kita lihat ada unggahan spesial dari Bang Ali Akbar ya Kita lihat di akun pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto Rizky, Bilar dan Ayah Kejor Ini luar biasa para sahabat, ya Mereka sangat mirip banget nih Tentunya calon mantu bersama calon mertua Luar biasa para sahabat ya ada yang terbaik Mudah-mudahan hubungan keduanya tentunya selalu diberikan kebahagiaan dalam persingan tersebut juga, Bang Akbar tentunya menurutkan sebuah kalimat kebisah bersahabat ya, dituliskan kembar siam katanya ya Langsung aja tentunya dikomentari oleh Ayah Kejora tentunya dengan berkomentar, haha kembar jenah <laughs> Memang sekilas persahabat kita lihat, perhatikan ya tentunya Rizky Bilar dan Ayah Kejora tentunya sangat Mirip sekali mudah-mudahan saja ini tentunya dinamakan jodoh yang luar biasa Settingan Allah luar biasa mudah-mudahan tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Dan selanjutnya persahabat ya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Yang mah, tentunya kita lihat persahabat ya ini vitamin banget buat kita semua para fans kita lihat akhirnya, Leti Kejora, tentunya, belajar mengendarai mobil Ferrari milik Rizky Pilar. Tatapannya sungguh membuat kita semakin bahagia dan kagum bersahabat, ya. Tatapan mereka membuat kita semakin meleleh bahagia. Mudah-mudahan, tentunya, kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Pilar. Postingan tersebut telah di-repost kembali oleh akun Instagram. Leslar Lovatix yang matutnya sebuah kalimat caption dituliskan ada yang udah nyobain si Ferrari udah jadi hak milik calon suami ya dek berani dah bawanya kemarin-kemarin belum berani karena masih punya kobas <laughs> sekarang udah berani dong yang mah tentunya mobil si kuning sudah menjadi hak miliknya Rizky Bilar dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fansal satunya dari akun halimah aquarius 02 mengatakan Bismillah semoga ada vlog dedek nyetir si kuning halu aja dulu ya kan ya siapa tahu jadi nyata waduh akan saja persahabatnya terbaik mudah-mudahan tentunya ada vlog Lesti kejar nyetir mobil Ferrari yang milik Rizki Milar. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan yang mana tentunya kita lihat di sini ada unggahan dari Bang Derry. Ini para sahabat, yang sebuah kalimat caption yang tuliskan, Salut bro, gokil nih orang padahal lelah tapi totalitas tanpa batas demi wedding Bilar dan lesti lancar. Ed Derry Syaputra, sregar luar biasa, para sahabatnya tentunya kita memang semakin bangga kepada Bang Dery tentunya yang mengurusi semua acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar yang tak kenal lelah yang selalu mendukung menjaga mendoakan serta mensupport ya untuk kelancaran pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar kita semakin bangga dan salut kepada Bang Dery mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kebahagiaan selalu untuk Bang Dery Putra Sirega persahabat ya kita masih menunggu kejutan selanjutnya mudah-mudahan Lesti dan bilar malam hari memberikan kejutan bahagia untuk kita semua para fans selanjutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial dari akun teh lisna persahabat ya yang mana mengunggah sebuah postingan foto di disitu ngopi di bor, katanya ya ada sebuah tas persahabat ya mirip banget tas Lesti kejora apa mungkin malam hari ini teh Lisna bersama Dede Lesti aduh luar biasa kalau benar kita mendapatkan vitamin bahagia persahabat ya. kita lihat deh aku pribadinya aja tentu di postingan uh, terakhirnya kita lihat di sini, persahabat ya, banyak sekali komentar nih. Salah satunya dari akun Kurniasih Febin Sabta, persahabatnya mengatakan senang banget lihat Tehlizna sudah sama Dedek lagi. Wah, persahabatnya sudah pastikan nih bahwasannya Tehlizna sudah bergabung kembali bersama Dedek Lesti ya. Berarti benar banget nih bahwa Teh Lisna sudah menjadi bagian dari Leslar. Luar biasa Pak Sahabat ya. Mudah-mudahan saja selalu memberikan kejutan, vitamin bahagia untuk kita semua. Dan tentunya kita tunggu saja informasi selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari Lesti dan Bilar malam hari ini. Ini informasi di malam ini Pak Sahabat ya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.